Halo semua, jumpa lagi dengan saya ya, Bro Richard atau Bro Darwin hmm. kali ini saya akan membahas tentang salah satu brand andalan kita ya yaitu brand G-Shock dimana eh, belum lama ini G-Shock merilis tipe terbaru dengan kemasan yang cukup spesial karena eh, dibilang spesial ya karena bentuknya seperti ini, nggak kotak lagi seperti biasa atau enggak cuman kaleng aja ya seri ini sendiri dilengkapi dengan lampu yang bisa menyala dan ada tiga seri ya bagi yang penasaran dengan videonya yuk langsung simak video berikut ini membahas tentang brand G-Shock tidak terlepas dari seri yang paling ikoniknya ya yaitu DW5600 kenapa disebut ikonik? karena G-Shock pertama itu rilis dengan bentuk seperti ini bentuk yang sama persis yaitu e, DW 5600 dan ini adalah edisi spesialnya atau edisi e, limitednya ya kemudian e, untuk yang kedua ada seri yang cukup ikonik juga yaitu DW 6900 LS 2PRE Seri ini lumayan menarik ya, karena DW6900 ini pernah dipakai di sebuah film Hollywood, yaitu Italian Job. Kalau teman-teman penggemar nonton film, nah si Jason Statham ini memakai G-Shock seri DW6900. Ini adalah salah satu seri yang melegenda um, di G-Shock, dan ini adalah seri limitednya ya. Dewe 6900 LS2 PR dilengkapi dengan box khusus yang sama dengan edisi PR. Ya, termasuk limited edition juga. Kemudian, ada seri terbaru itu berbeda dengan yang lainnya, dua seri sebelumnya. Untuk seri ini sendiri dilengkapi dengan digital dan juga analog kalau yang tadi dua tadi itu cuman digital aja jamnya nah seri GA110LS ini ada digital dan juga analog dimana G-Shock tetap melengkapi dengan fitur protection atau eh, ketika jatuh masih aman ya G-Shock itu terkenal dengan fitur tersebut kemudian untuk water resist juga sama GA110 ini masih 200 meter untuk water resistnya dan tidak lupa juga G-Shock selalu melengkapi jam tangannya dengan fitur light atau lampu dan GA110LS ini berdiameter 51mm kemudian untuk yang DW6900 tadi yang warna biru diameternya sendiri 50mm mana biasa sih tangan-tangan orang Asia cukup nyaman ya dengan size DW 5600, DW 6900 karena tangan tangan-tangan orang Indonesia sendiri bisa dibilang kecil ya makanya nyaman dengan size tersebut jika kita melihat uh, dari seri 5600 LS 7PRE ini sedikit lebih unik ya di bagian dial berwarna orange kemudian untuk strapnya sendiri menggunakan tekstur warna jelly untuk diameternya masih sama ya dengan uh, seri DW 5600 lainnya yaitu 42mm Kemudian, untuk ketebalannya sendiri, 13,4 mm ya. Seperti biasa, G-Shock sudah melengkapi dengan fitur water resist 200 meter. Terlihat dari bagian belakang seperti ini ya. Layaknya seri DW5600, kalian tidak perlu khawatir ya. Semua G-Shock itu sudah dilengkapi dengan fitur shock resistant. Jadi, sudah lebih aman dari goncangan maupun jatuh ya teman-teman enggak -teman perlu khawatir sih karena semua jisok sudah dilengkapi fitur itu uniknya dari seri ini 5600 LS7PRE ini dilengkapi dengan box khusus ya yang cukup menarik bentuknya jadi untuk box penyimpanannya sendiri bisa menyala seperti ini ya Kemudian, ketika kita tap, bisa dimatiin. Bisa dua mode, cukup menarik sih, karena nggak uh, semua jisok ya. Baru kali ini mungkin ya, jisok mengeluarkan kotak bentuknya seperti ini, cuman di-tap aja dan dia bisa nyala seperti ini. Ada pilihan beberapa warna ya, ada biru, ada hijau, kemudian ada merah. Karena baru kali ini, jisok merilis dengan dilengkapi kotak khusus enggak semua jisok ya dilengkapi dengan kotak khusus sebelum kehabisan langsung aja kunjungi website kita ya di jamtangan.com maupun di aplikasi macwatch silahkan cepet-cepetan karena stoknya limited ya dan enggak banyak oke langsung saja terima kasih